Cintaku Ciptakanlah Ciptakanlah Cintaku Ku nyanyikan Satu tembang Merianan syahdu sebagai bukti, setiaku padamu terus mengiringi dalam derita hidupmu, selalu dampingi wujudkan murninya janjimu.